Hei, hey, ini pergi menikahkan. Assalamualaikum waduh, ya? warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami sajikan video tentang perjalanan menuju ke mempelai wanita untuk pernikahan teman kita di Rampacengal Cengal. Pamukan Selatan Kota Baru pesisir nah, Kudus Sungai Rampak <tip> jalan jalan jalan jalan sih iya lepasan kan pak Oh, Ini kan mau Ini kita setelah naik di. Perumahan dari hey, sungai ngereka. tadi ya. Kita masuk masukin dari belakang guys. Ini adalah rumah keluarga dari calon mempelai wanita, keluarga keluarga kita hey, dan sebagainya. Motor. Ohi sendiri. Siapa Ada juga sendiri. motor luar darat hey. yang baru Kenapa? Akhirnya sampai. Akhirnya kita di sudah, di sudah sampai di rumah persinggahan pertama tujuan, tujuan tinggal di tujuan. rumah, tujuan. rumah tujuan. pesta. Karena ini tidak lama lagi akan kita berangkat bersama dengan rombongan membawa mahar berupa barang-barang untuk mempelai kita. Sekarang saatnya untuk memasangkan pakaian, ya. Jadi, ini kaum muda semua ini. <tuh -tuh. <tuh. Itu juga yang memasangkan itu adalah seperti keluarga semua, uh, pengantin baru juga, guys. Dan ini uh, pengantinnya, namanya. Di ya. Cilacap, ya, ya. Cilacap, boleh umuranku Kalimantan di perusahaan sebagai ibu panen, dan keluarga beliau tidak sempat untuk hadir di Kalimantan, sehingga rekan-rekan kerja dengan suami itu menjadi. Tempat sebagai keluarganya untuk kita jalankan lamaran sampai pernikahan sampai untuk menuju ke tempat perlawanan kita. Jadi kita anggap lewat keluarga, apa namanya, menikah dengan keluarga yang kita sudah mau. Di Banjar, ini nah ini guys, kita ambil foto-foto dulu dengan barang-barang yang akan kita angkat bersama ke mempelai wanita. deh. Nah, ya. pokoknya ini orang-orang muda semua ini. Assalamualaikum, bawa Bawa, Nah. Itu ada, ada, anak-anak nanti. Oh iya. Ayo, Ayo, ayo, ayo. Jangan terlalu laju. Aduh, mau suruh apa, jangan. terlalu tepat. Enaknya jadi penganti baru. Jalan terseret-seret, mana tempat yang asyik. Hanya jahat di pengantin baru. Sisi. Ayo. lebih ramen, Oke, lebih ramen yang duduk dari parien jalan. Selamat malam, oh selamat malam Pak. Oh selamat malam. Ah oh, iya iya. <laughs> <dikebas>. Dan, <laughs> dan <tuk> di sekitar ini karena ini dari uh, sungai atau yang menuju ke laut. Jadi aktivitas di sini adalah nelayan. Terlalu cepat, mancingnya. Ini tangannya Pak ke nah. tadi ini. Wah, ini bahaya, Pak. terlalu laju, nih, pengantinnya. Anda mau lagi menahan-nahan? Aduh, tertahan lagi. Iya, cepat sekali jalannya pengantin depan ini. Mau sekali ketemu, mungkin deh. Nah, ini warga kita di sini, ramah semua. Nanti, ya Allah. Eh, eh pokoknya lapar kembali. Oh ikan-ikan pada berbaris hormat nih eh. menyambut kita iramnya. Eh, Sampai di rumah memulai perempuan untuk dilangsungkan acara pernikahan sebelum pesta besoknya sebagai ciri dari pinggir hulu sungai besar dengan kehidupan sebagai nelayan kita akan lihat nanti ikan kareng yang berbaris-baris case sepertinya sebagai tanda penghormatan juga kepada hubungan mempelai laki-laki untuk menuju ke rumah calon istrinya nah ini oke okay, hampir sampai harapan. di tempat dan ini akhirnya ah. sampailah kita di tempat tujuan dan kita disambut baik alhamdulillah sampai deh kita masuk dan di dalam ini sudah siap untuk kita dijamu Sepertinya pengantin pria udah penasaran dengan calonnya di mana gerangan ini. Ya, ini sudah masuk. Sudah ini. Eh, oh, ini calonnya sudah. Lihat, guys. Tapi sayang, nanti kita lihat lagi di sajian video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Serta komen. Share. Terima kasih. Wassalam.